Oke okay, teman-teman kembali lagi bersama saya Agung Jumat Oke okay, teman-teman Agung di sini Tentunya di channel kesayangan kalian semua Oke okay, jadi di video kali ini aku akan mereview Oke okay, namun sebelumnya Selamat menjalankan ibadah puasa 1444 hijriah. Ya. Semoga kita semua diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Amin Oke okay, jadi barang apa yang akan saya review kali ini jadi kali ini saya akan mereview sebuah alat uh, biasanya itu digunakan untuk apa ya merekod gambar ya merekam uh, bagi teman-teman yang mungkin senang bikin video di jalan itu biasanya kita memegang hp itu begini ya menenteng pakai tangan itu sangat membahayakan sekali tentunya banyak resiko di jalan. Uh, entah itu HP-nya jatuh atau kita ditumbur mobil ya karena kita fokus sama HP kita review alatnya tanpa berpanjang lebar alatnya seperti apa dan bagaimana cara penggunaannya simak video ini jadi alatnya itu seperti ini ya alatnya seperti ini bisa teman-teman kalian siap ya ya jadi alatnya seperti ini lalu bagaimana cara penggunaannya bagaimana cara meletakkan handphonenya? jadi ini tinggal diputar saja teman teman diputar ke atas nah otomatis dia akan melebar ya sesuai ukuran tentunya alat ini sangat kuat sekali ya teman teman dia itu sangat rekomendasi banget nih buat teman-teman yang suka bikin video di jalan-jalan ataupun bikin konten konten motor ataupun konten apapun itu di jalan dan bisa juga ini uh, untuk teman-teman bikin konten mancing ya jadi seperti ini ini sangat kuat sekali teman-teman ini sangat tahan dengan benturan-benturan dia tidak akan apa namanya itu uh, jatuh ya hp-nya ya jadi kuat Terus ini talinya ya dari karet Karetnya ini sangat uh, tebal sekali dan kuat nah, Seperti ini Lalu bagaimana sih cara penggunaannya Cara penggunaannya langsung aja teman-teman Pakai kan Seperti nyangkleng tas ya Ini. Kemudian Ya, yang ini, ini diceletekkan ke sini. Oke, jadi ini sudah terpasang, ya. Jadi, seperti ini, teman-teman. Penampakannya nah. jadi HP-nya, teman-teman. Taruh sini aja. Ini ketika HP sudah masuk, langsung teman-teman kunci, dan ini sangat kuat sekali, teman-teman kita nggak perlu bawa HP megangin pakai tangan. Dan untuk teman-teman yang mungkin mau cari ini bisa di online shop ya seperti Shopee dan Lazada. di online shop namanya alat buat vlogger motor di jalan di dada. Oke. Okay? Pasti banyak sekali. Harganya pun sangat terjangkau gitu, ya, teman-teman. Saya kemarin itu dapat harga itu cuma Rp40.000 aja. Okay, teman -teman, mungkin teman-teman uh, mungkin cukup Hmm, itu aja yang bisa saya review semoga ada manfaatnya dan bermanfaat bagi teman-teman oke jangan lupa like, comment, dan subscribe sampai jumpa kembali di video berikutnya saya Agung Jemberja21 channel kesayangan kalian semua mohon pamit undur diri